keren belum tapi amat mau kemana mau kondangan lah emang puasa-puasa ada kondangan ada dong nyatanya ini ada eh, tapi ya juga sih masa puasa-puasa kondangan ya nanti coba aku cek tangannya deh eh kayaknya pakai dasi tambah keran ya cakep. Bagus gak kebagi dasi mungkin cakep nah itu tolong ambilin dasi dong mana kalau gak salah di gantungan kamar itu ya mungkin okay. ya, depan kamar ya siap Sita, keren ya ya orang kantoran gitu padahal tukang kebun ya ini dasinya loh kok dasi begini dasi buat kemeja ini loh makanya bilangnya jelas apa ya Hah, ini kan anggrek dasi eh kenapa ya kok namanya anggrek dasi ya apa bisa dipakai buat dasi gini kalau Fahri kodangan pakai dasi kayak gini gimana ya cakep tapi baunya nggak nguatin Nah sobat anggrek uh, Parinitip dasi ternyata yang dibawain Anggrek dasi Nah sekalian kita bahas aja Anggrek dasi Kenapa kok namanya bisa anggrek dasi ya Mungkin karena daunnya mirip dasi ya Dan Salah satu kekurangan dari Anggrek dasi ini adalah Baunya yang menyengat ya Jadi bau-bau Pokoknya nggak enak deh Nah sobat penasaran, datang ke vario orchid Cium sendiri aromanya, mumpung lagi bunga nah, ini lagi mekar ya Kita akan bahas tentang anggrek dasi Atau bulbo pilum palinopsis Sobat penasaran Simak videonya sampai selesai ya Buat kalian, ini adalah bulbo film atau yang sering disebut anggrek Sosoknya sosoknya seperti ini, ini belum maksimal, karena panjangnya bisa sampai 2 meter untuk daunnya. Nah, ini yang lumayan panjang ya, bisa sampai 2 meter. Bulbo film ini berasal dari Papua dan Papua New Guinea. Dia menghendaki deep shade atau e, cahaya yang sedikit dan biasanya dia tumbuh di tempat-tempat yang ternaungi atau deep shade naungannya agak ribun gitu ya kemudian ditemukan di bawah ketinggian 500 meter dari permukaan laut jadi termasuk anggrek dataran rendah sobat sekalian nah, sepengalaman Fahri ketika memelihara bumbu film Phalaenopsis ini dia suka dengan good air movement atau sirkulasi udara yang bagus kemudian sebenarnya dia dengan cahaya yang banyak pun dia juga adaptif nah ketika dia mendapatkan cahaya yang cukup banyak itu akan berwarna ungu kemerahan seperti ini nah ketika semakin teduh nanti daunnya akan semakin hijau nah justru ketika panasnya semakin banyak warnanya jadi semakin bagus ya kalau menurut pahani dan blubnya ini bisa gede banget ini masih bisa besar lagi karena nanti daunnya pun bisa tumbuh sepanjang 2 meter. Jadi, kalau sobat ingin memelihara anggrek dasi atau berbuah film *Phalaenopsis*, yang pertama perhatikan sirkulasi udara, kemudian cahayanya yang cukup, dan juga dia suka high humidity. Jadi, jangan telat nyiram. High humidity berarti kelembapannya harus tinggi. Seperti ketika memelihara anggrek bulan Bubuk gilum -bubu falenopsis ini di tempat Fahri termasuk yang Enggak rajin banget sih bunganya cuman mudah untuk membungakan Yang penting tanamannya sudah dewasa Itu nanti ketika musim Dia akan berbunga Ini burunya mendekat sini Kak Burunya Ketika masih kecil seperti ini, kemudian akan semakin besar Sobat sekalian tuh Semakin besar Ini buruk segini aja daunnya udah panjang Apalagi yang daun segini Ini kemarin memang hampir 2 meter Cuman udah gugur begitu. itu Dan yang ini lebih besar lagi Nah yang ini lebih besar lagi sobat sekalian Ini lebih panjang lagi kemarin Hampir 2 meter Ini dua-duanya ini sudah pernah berbunga Itu tentang bulbo Bulbovillum Phalaenopsis atau anggrek basi yang termasuk anggrek spesies dari Papua kekayaan alam Indonesia yang sobat juga perlu untuk memilikinya atau wajib untuk memilikinya karena kurang rasanya kalau kita pecinta anggrek spesies tapi belum memiliki bulbophyllum selain Saya menggunakan papan kulit pinus untuk mounting atau menempelkan karena kayu kulit pinus ini semakin Semakin lama warnanya akan semakin estetik dan juga ini sangat awet. Sudah bertahun-tahun teksturnya masih seperti ini dan tidak rapuh. Nah untuk pemupukan Fahri biasanya menggunakan pupuk daun dan juga dibantu pupuk slow release yang Fahri taruh di sini. Kalau sobat nggak punya tempat untuk naruh pupuk slow release ini, sobat bisa menggunakan kain ataupun kasa yang vari pernah sampaikan di video sebelumnya tentang pupuk slow Nah, ini tampilan anggrek dasi bunganya ketika sudah mekar seperti ini. Jadi mekarnya hanya seperti ini ya. jadi seperti uh, kuku apa ya? Kuku macan ya, tentunya. Namun sayang sekali aromanya aromanya seperti bau bangkai, campuran antara bangkai dengan gas, ya. Jadi, agregasi ini dia menarik serangga dengan aroma bau yang menyengat, serangga yang ditarik biasanya berupa lalat, terutama lalat-lalat hijau itu. Nah, nanti lalat-lalat ini akan membantu penyerbukan atau pembuahan pada bulbodasi. Nah, jadi mekarnya hanya seperti ini. Ya. Bagi pecinta anggrek spesies bulbodasi ini termasuk. Anggrek yang unik ya dari bentuk bunganya saja sudah menarik ya. Kalau Fahri secara pribadi sebagai pecinta anggrek spesies ini termasuk anggrek yang incredible ya luar biasa. Tapi bagi yang nggak suka spesies atau mungkin belum suka, mungkin hanya mengatakan anggrek kok kayak gitu nggak menarik gitu ya. Bagi pecinta anggrek, anggrek dasi ini mempunyai daya tarik tersendiri. Sobat tertarik untuk memiliki anggrek dasi? Sobat bisa dapetin di vario Orchid catalog. Link ada di kolom description. Tips perawatan untuk anggrek dasi yang penting adalah kelembabannya tinggi. Jadi, sobat usahakan penyiramannya untuk mesin kemarau setiap hari, taruh di tempat yang sangat teduh, ya. Sedih atau deep. Jadi, area dan juga sirkulasi udara yang baik ini termasuk anggrek dataran rendah. Jadi, sobat yang tinggal di dataran rendah, jangan khawatir memelihara anggrek dasi. ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, yuk